Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan saya Faris Danugrah dengan NPM 208110153. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi dengan judul daya tarik interpersonal. Di dalam materi ini saya akan sajikan dua sub-materi yaitu apa sih yang memprediksi ketertarikan dan bagaimana membuat hubungan di era teknologi ini? Baiklah, sebelum kita masuk ke sub-materi ini, ada baiknya saya menjelaskan apa itu daya tarik interpersonal terlebih dahulu Daya tarik interpersonal, menurut Atkinson pada tahun 2008, daya tarik interpersonal merupakan sikap seseorang mengenai orang lain Di mana di dalamnya ada suatu proses psikologi yang berfokus pada Bagaimana memelihara suatu hubungan? Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan yang dilihat dari fisik, penampilan, perilaku, kompetensi, dan ketulusan, sehingga dapat memunculkan suatu hubungan yang akan terjalin di antara kedua belah pihak. Oke, selanjutnya, apa sih yang memprediksi ketertarikan? Dari sini saya akan menyajikan empat poin yang saya sajikan. Yang pertama, efek propinquity yang kedua, kemiripan Yang ketiga, suka timbal balik Yang keempat, daya tarik fisik Oke, baik, jelas Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama Efek propinquity adalah sebuah temuan bahwa semakin sering kita melihat dan berinteraksi dengan orang-orang berkemungkinan besar bahwa kita akan bahwa orang tersebut akan menjadi teman kita atau kasih kita Festinger dan rekan-rekannya pada tahun 1950 Menunjukkan bahwa ketertarikan dan kedekatan itu tidak hanya mengandalkan jarak fisik, tapi juga jarak fungsional, yang dimana hal tersebut mengacu pada desain artis, arsitektur, arsitektur yang menentukan orang-orang mana saja yang sering Anda temui, misalnya pada ruangan kelas Anda melihat orang-orang yang sama pada frekuensi tertentu dan semakin sering anda bertemu orang tersebut semakin dekat dan mengenal orang anda orang tersebut contoh lainnya anda contoh lainnya adalah anda memotong rambut pada barber A dengan bapak A maka semakin sering anda bertemu dengan bapak itu semakin familiar anda dengan bapak itu berikutnya kemiripan membuktikan bahwa kemiripanlah yang menyatukan orang-orang seperti yang kita lihat efek perbenquity Semakin bertambahnya familiaritas kita dengan orang tersebut, maka semakin dekatlah kita dengan orang tersebut Tetapi untuk menuju ke hubungan yang pertemanan yang kuat, seperti menjadi sahabat dan menjadi hubungan yang romantis Efek perpetuity tidak cukup, kita butuh sesuatu yang lebih dan kemiripan inilah yang biasanya menjadi acuan tersebut Beberapa kemiripan yang akan menjadi acuan tersebut adalah Kemiripan opini, kemiripan kepribadian, kemiripan dalam ketertarikan dan pengalaman, kemiripan dalam penampilan, dan lain-lainnya Baiklah, poin berikutnya, suka timbal balik Dalam satu percobaan, ketika seorang wanita muda menunjukkan minat kepada seorang pria Dengan mempertahankan kotak mata, condong ke arah mereka, dan mendengarkan secara perhatian Para pria menyatakan sangat menyukainya, walaupun mereka berbeda pendapat dalam hal yang sangat penting Suka timbal balik ini berapa, Seberapa besarkah pengaruh Suka timbal balik ini? Menurut penelitian, sangat berpengaruh Sehingga mampu untuk mengabaikan Kebutuhan dasar kita Dalam studi yang dilakukan oleh Nicholas Kuranyi Dan Clau Rodermund pada tahun 2012 Mereka menggunakan program komputer Yang menunjukkan Wajah lawan jenis, kepa, wajah lawan jenis Kepada subjek peserta penelitian Di Jerman Dan, dan benar saja Peserta memiliki kecenderungan untuk melihat berlama-lama kepada wajah yang cantik dan tampan, tetapi tidak semua menunjukkan hal tersebut. Beberapa peserta diberitahu, salah seorang yang ia sukai juga menyukainya, akan melihat wajah tersebut cenderung lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa suka timbal balik adalah poin yang sangat berpengaruh dalam memprediksi ketertarikan, baik poin terakhir dari submateri pertama kita, yaitu daya tarik fisik daya tarik fisik, beberapa studi ditemukan bahwa pria dan wanita memberikan perhatian yang sama kepada daya tarik fisik Efek propinquity, kemiripan, dan suka timbal balik bukan satu-satunya yang memprediksi ketertarikan Daya tarik fisik juga menjadi poin yang penting dalam hal tersebut Tetapi di studi lain melaporkan bahwa pria mementingkan daya tarik fisik lebih dibandingkan wanita dan penelitian menemukan bahwa orang yang menarik secara fisik dapat benar-benar mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang baik dan interaksi sosial yang lebih memuaskan daripada orang yang berwajah kurang menarik Standar daya tarik fisik sudah sering distandarisasi oleh media dan berita bahwa mempunyai wajah seperti ini dan seperti itu adalah wajah yang menarik Berikutnya kita masuk ke dalam sub materi yang kedua. Bagaimanakah membuat hubungan di era teknologi? Dalam materi ini saya akan menjadikan dua poin, yaitu daya tarik prevensi jodoh di era online dan juga janji perangkap kencan online. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Daya tarik prevensi jodoh di era online. Penelitian menunjukkan secara empiris, banyak dari kita sekarang menerima begitu saja dunia modern ini Di era modern sekarang, tidak banyak lagi pemisahan yang terjadi antara orang asing Tidak seperti dulu, membawa sesuatu yang baru antara efek performability dan ketertarikan yang kita bahas sebelumnya Seperti poin-poin apa saja yang memprediksi ketertarikan yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa daya tarik prevensi jodoh di era online ini Berkembung yang besar, orang-orang populer akan menghubungi orang-orang populer lainnya. Dan juga sebaliknya, kebiasaan masyarakat di, orang, di era online adalah orang yang mereka anggap di level yang sama sering mencoba saling menghubungi. Poin ini menjelaskan kemiripan memiliki peran yang berpengaruh di era teknologi ini. Baik, poin yang kedua, yakni janji dan perangkap kencan online. Menurut ulasan dari laporan kencan online pada akhir dekade ini, lebih banyak hubungan romantis baru yang secara online daripada secara tatap muka atau secara bertemu teman langsung. Catalina Thomas dan Jeffrey Hancock telah melakukan beberapa penyelidikan untuk mengukur pertanyaan-pertanyaan mengenai profil kencan online. Beberapa studi mereka menunjukkan beda potensi antara wanita pria dan wanita, mendeskripsikan mereka secara online, dan penelitian. Peneliti melakukan penilaian terhadap ketepatan data dengan dengan fakta yang asli Hasil menunjukkan bahwa 81% dari pengguna kencana online memberi informasi yang tidak tepat, tidak akurat di dalam profil kencana online mereka Nah itulah tadi beberapa penjabaran materi yang telah saya bawakan pada hari ini Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Dekri SPSI, MSI, dan teman-teman yang telah menonton video sampai akhir. Saya mohon maaf apabila dalam menjawabkan materi hari ini ada kesalahan istilah, penyujutan istilah, dan kesalahan dalam menjadikan materi. Sebelum saya tutup, seperti kata Sigmund Freud, Love is a state of temporary psychosis. Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di materi kesan